Terkadang kita akan lebih mudah melihat keberuntungan orang lain daripada keberuntungan yang kita miliki Misalnya melihat seseorang yang terlahir dari keluarga kaya Kita bilang enak dia orang kaya Padahal kita tidak tahu perjuangan apa yang dimilikinya Atau perjuangan seperti apa yang dilakukan keluarganya Hingga bisa jadi orang kaya Bisa jadi juga dia sendiri merasa beruntung Bukan karena kaya Tapi karena hal lain dalam hidupnya Sehingga sebenarnya Cara pandang kita memilihat sebuah keberuntungan Sangatlah berbeda-beda Setiap orang punya Definisi keberuntungannya sendiri, salah satu weton yang memang dikenal cukup beruntung yaitu weton Minggu Kliwon. Beberapa dari Doro pastinya merasa penasaran mengenai seperti apa weton Minggu Kliwon ini, atau mungkin kebetulan Doro. Memang lahir pada weton tersebut mungkin perlu membaca ulasan yang akan diberikan di bawah ini, karena pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara gamblang mengenai watak, karir, dan lain sebagainya terkait weton minggu Kliwon, karena bagaimanapun.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 dan rezeki dari Doro yang lahir pada Minggu Kliwon, agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. watak minggu kliwon Penting untuk diketahui bahwa mereka yang memiliki weton minggu kliwon mempunyai watak serupa bintang Maksudnya di sini yaitu memiliki sifat cenderung tertutup pendiam dan juga penyendiri Tapi sekalipun pendiam Lingkaran persahabatan dan pertemanan dari Weton ini terbilang cukup luas Karena mereka memiliki sikap yang suka menolong dan juga termawan Sifat baik yang lain dimiliki Weton ini adalah sederhana Bijaksana Serta bertanggung jawab Bahkan pun di sini mereka seringkali dijahiti atau dilukai oleh orang lain. Weton tersebut mudah memaafkan serta tidak menyimpan rasa dendam. Mereka, yang lahir pada hari Minggu Kliwon, mempunyai watak yang begitu baik jika dibandingkan dengan weton lainnya. Tapi seperti halnya manusia biasa, mereka dengan watak ini pun juga memiliki watak buruk. Seperti rela tersakiti, angkuh, serta mudah percaya. Dengan beragam watak buruk tersebut, maka seharusnya mulai menyadari dan berbenah diri. Supaya nantinya tidak mengibatkan hal-hal buruk di masa depan. karir Minggu kliwon Di dalam ramalan primbon Jawa mengenai karir mereka yang lain pada hari tersebut diramalkan akan sukses di dalam bidang apapun Untuk bidang karir seperti contoh bidang pendidikan dirasa begitu sesuai untuk menjadi guru maupun dosen Hal itu tercipta oleh karena watak yang dimiliki yaitu pemaaf dan juga sabar. Sehingga akan mudah membuat banyak murid yang senang diayomi dan dididik. Cinta Minggu Kliwon untuk hubungan percintaan sendiri weton ini memang terbilang sangat sesuai dan cocok jika bersanding dengan mereka yang memiliki Neptu weton 16 dan 11. Hal itu disebabkan karena kedua weton yang memiliki Neptu tersebut memang dirasa sebagai jodoh terbaik yang mampu mendatangkan kebahagiaan. Dan juga kemakmuran di dalam hubungan percintaan. Tapi perlu diketahui, bukan berarti ketika tidak menemukan Neptu Weton itu, mereka yang lahir pada Minggu Kliwon tidak akan bahagia. Karena bagaimanapun kebahagiaan tetap bisa dijalin selama antara pasangan saling jujur, komunikasi dengan baik. Dan mampu menerima apa adanya Untuk urusan percintaan ini memang weton kurang dirasa handal Dengan memilih seorang pasangan yang mempunyai neptu jauh lebih kuat tersebut Maka kehidupan nantinya di masa mendatang akan jadi lebih terbantu oleh keberuntungan dari seorang pasangan Berdasarkan dari kamus kitab peton tersebut Diperingatkan supaya menghindari lawan jenis yang tergolong lemah Jika hal tersebut dipaksakan Nantinya hanya akan membuat permasalahan makin pelik Dan memunculkan kegaduan di dalam rumah tangga rezeki Minggu Kliwon. Untuk masalah rezeki sendiri terdapat beberapa uraian keistimewaan yang dimiliki oleh weton Minggu yang memang diketahui mempunyai neptu cukup besar yaitu 13. Dan hal tersebut berdampak pada keberuntungan serta rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, tidak heran mereka yang lahir pada Minggu Kliwon diyakini bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Tidak hanya itu saja, bahkan Minggu Kliwon dipercaya mampu membuat hidup keluarga jadi lebih sejahtera. Namun, hal tersebut akan percuma jika ternyata neptu weton dari kakak ataupun ayah jauh lebih besar neptu minggu kliwon cenderung tinggi oleh karena itulah akan cenderung mudah ketika dirinya ingin memperoleh lipahan rezeki untuk mendukung channel ini jangan lupa menekan tombol terima kasih